Mulai yang kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Kenapa begitu penting sejarah ini, Bencaman mengerti. Kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejarah terjadi. Ini Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baruan. Orang-orang Aus dan Khosrot ini rumah Anda. Global animal ini. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah Allah, kebenaran Wong Aus, Khosrot ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina, itu komunitas Yahudi. Dulu namanya Yass. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili, dari dinasti Nava. Ismail. Kalau dinasti Ismail, artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben Kenapa harus Mekah? karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti minzuriati Ismail. Jadi induk Ibrahim min Ismail. Kalau yang di Palestina yang judais yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudiionis niku. Itu ya turunan Ibrahim tapi min es is, ishaq. Karena ya juga bin Yakub bin, bin Ibrahim nggih. Cara Quran isah waro Yakub makanya menatapkan Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim makanya Yusuf itu terkenal dari Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim Ibn, Al -Karim, Ibn Al karim ke Yusuf bin Ishhaq, eh Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim lah ya, ya. Yusuf ini yang dulur li'ab kalian ya T.S yang lahirnya akhirnya saran T.S ini <laughs> dinasti Yahu, Yahudi namun Yusuf kalian bunyamin yang gak seles muslim yahudi sudah jadi kelompok Yahudi. Sejak ini jadi, jadi bangsaan apa? Bangsaan. Mengenai cara sejarah Palestina kalian Jerusalem ini orang Yahudi secara legitimasi agama ya bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab pun akan musyriq Yahudi ke Palestina. Jurah tadi gelem. Mungkin sejarah Islam lah darah ini bumi Yahudi di Nabi Ibrahim. Ibrahim dua anak Nabi. Esak. Nabi Eshak, Nabi Eshak dia anak Nabi Yaakob. Nabi Yaakob enggak ada ya anak Yahudha ceh. Yes. <laughs> wow, Maka ini sampai saat ini Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan eh, tahun 6664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. keyakinan Piyakinannya orang Yahudi, Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah, mereka atas nama Kitab suci mati-matian mempertahankan Israel, negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sajani secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok kanan. yaitu itu terjadi masalah agama, apa kelompok kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi, apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok kanan. Mulai dengan kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mampan mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika, itu orang-orang kaya kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agak, agak betul Padahal tidak pernah damai. Tidak pernah kok. Oh. Ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, di kota internasional mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? uang Islam itu Betul di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem, apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem saya ajane nak di Yerusalem pepekan rak opo, dalan jalur Gaza, masih masalah iku nopo? Yerusalem. Keyakinan uang Islam Nabi nate sholat pas di mihrot nang Yerusalem. Keyakinan ya Yahudi, Nek kok gawe mbae. Lah Islam mek wong Ha, wong ku misalan wong mek misalan nabi Nabi Muhammad iku ra turunan ngerti anak nabi bisa dodar. Wa'adna an bin ro'ibin ulumin. Nasabiyah ilah zabihi Ismail hanisbaduhuhu Kamu tahu Sayyid adenani ku minjuriati Ismail Ismail bin Ibrahim Ismail bin Ibrahim sangin ibu namini sayidah hajar Yahudah bin Yakub bin Esak bin Ibrahim sangin ibu Sarah Paham ya? Artis-artis ini Sarah-sarah ini waduh bambayu disini Sehingga kenapa Yahudi tidak nah, ada Sarah yang nah bukan Yahudi, yang um, Sarah itu no, bunyai nih, bunyai Ibrahim. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya bunyai itu ulus. Saya ini bojone Karmen karena jadi kiaizin bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim. dan Sarah itu berwarna Nabi Ibrahim. Melahirkan no Nabi Ishak, melahirkan no Nabi Ya'gob. Lepas Nabi Ya'gob itu melahirkan seperti Yahudi. kok anak turunnya dari kelompok-kelompok Ya'gob, ya termasuk melahirkan no Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, tertidur di dol, bed tidur tidur, jadi di Mesir. Jadi Roser apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Tambah mulai di sini Nabi Yusuf ada masalah, kita tahu sahuma bedule kok saya nggak sempat kesana. Mana Mesiru? Bayangin kalau Islam lain, tari berute agak membabi buta itu. Saya nggak bilang, Roser. Nih, ini orang sejarah ya. Jadi kabel nggak ada teori sejarah beru Berulang, yeah. Nabi Yusuf, nabi Yusuf, dia turunan, dia turunan, yeah. dia turunan, dia turunan, dia turunan, selingkuh nabi tidak turunan, dia turunan, dia nabi dia turunan, dia turunan, dia turunan, dia turunan, dia ada dia nabi Ibrahim Nabi dia punya dia turunan, dia turunan, dia turunan, dia turunan, dia turunan, dia turunan, saya dan Sarah itu orang tergerumah, songkowong tergerumah, duit saya saingan mau mantan amat, gak Trimo. Nabi Ibrahim dulu tertarik, mbak saya, itu Bujo, nah orang Patina, nasab, untuk ngelarang, kenangan. Nak, nak, tak pernah roda bet, betik, ngomong lagi. Melanda, mau nak juga, senang pembantu, mereka nurut. Nah, istri kiri, senang mau juga, numpang li, liwat tapi sampai sugera seneng mesti seneng sing marat mereka nurutnya tenang Pak, orang-orang menteri kalau seneng buju dosa enak marat seneng tapi tidak di pejabat yang seneng kayak gini mereka nurut, faham ini mereka menurutnya mereka berusaha protes itu nanti bapak-bapak nanti ikut diri termasuk sing soleh lah apa, Pak ini? si soleh lah, ada apa? nabi-bibra nabung soleh, malah hasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetap di Palestina supaya Rabun Terok terus, saya diajar dipindah di Mekah sudah dipindah secara naluri poligami lewat Wahyu ditegaskan Pak Wahyu, bodoh-bodoh pindah kita Jo Ethiopia, Etopia, Afrika, tapi pindah di putih me Mekah itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia kalau nyelesaikan konflik, oke okay lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah pindahin Amazon yang Afrika, agak jadi sejarah. Pindah ke Tung Budi. Budi, mekah. Nabi oleh mimpin Guseng ngangguk khas Nabi. Nih tinggal negara khas Nabi, gak masuk akal. Melanda, garaun rugiayi, gak perilaku masuk akal, luar rapati kiai Gak nah, itu ayi sisi-sisi sihir sisi, apa tiga masuk. Enggak ayi, orang ilmu nggak ada negara timur. Gak ayi, gak ayi. Sekarang marah, sejauh itu. Di umat marah, sejauh itu. Nah, sukiya rapati sejauh itu. Pak ya. Iseng Terang, nyumbang Jadi, kita ada lucu ya, ngamal. itu ngamal Wali-wali gue seneng di jaluk umur itu yang berarti bangsi suka alasan di sederhana. Gue suka marah nih, santet di wali. Untungnya mes kere, jadi nak marah cuman mes Nang Yang marah nanti di wali, nang bes. Yang suka di awali, lantuk dunia. Yang di sana gue suka marah, lantuk dong. Lu tuh ya, sampe nanti ada di sana Nabi Muhammad gue sisi seneng. Tunggu gitu. uang rok apa? Nak saya izin, nak aku bakal suka suka uang. Padahal Usman, mangku nih Nabi Muhammad. Nama mantu-mantu tenan nan buat nang itu tahu Nabi ketamuan buatnya sakit hormat itu Nabi ada sobat yang nguntung-nguntung masjid mulai disini agar yang ketahuan masjid ya orang kiri sobat juga mulai, agar jalan lu gimana? mulai orang juga yang jadi masjid orang kiri-kiri nah tapi tidaklah ditamu jalan-jalan berarti yang jadi masjid cari kelompok apa? kiri mulai-mulai, semuanya sejarah berulang orang yang suka kematik dikab itu ilmu kuno Nah, akhirnya Nabi di pengumuman apa ya di antara kalian yang disopermat tamuku jadi yang mereka bilang, ada yang tidak ya Rasulullah <laughs> akhirnya boleh dikak di apa mereka bilang, apa yang mereka bilang <laughs> orang, oh, nah. wah dek payah kita bisa nyangkupi tamu dari Nabi sampai tak permantin ini ada yang jatuhi anakmu itu gampang, anakmu turunnya kalau jatuhi anakmu juga di tamu, ya tidak <laughs> Artinya nabi itu sendiri, artikan nabi itu nasional, ngomong kan hampir. Eh, contoh kan Osman Jalan Dua Dua Gohorman. Oh, rakyat sendiri ini sendiri. Dan kiri tetap di kamar. Saya ambil. Saya coba kiri itu sejauh ini apa? Paham, nanti Yusin, bosun, bosun, bosun, Mulai, Nggak, Mbak. Ini nabi itu sendiri, bosan buatan kiri. Mulai. meriah kiri. Tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak mungkin turun lewat tidur lewat barang anaknya di turun, oh tidak ini. Saya kena eda kali Tapi mau saya porsi, Pak. Gampang, kalau ambilnya di paten Kalau yang tahun itu format lampu di paten ya gelundangan bareng sama yang di owner. bareng, gelundangan bareng karena nggak tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya format tamu itu biasanya kayak gila dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta di siaranau marung. Paham gih. Nah saya yang bertamu Marungseh, hahbi <risas> Ma lagi bertamu Ria jenis tamu macam apa? Tidak ada, kalau dijamu makan pas saya itu jamak dibo, aji nabi manja nabi, Jadi ini aji nabi pengeran dulu, abek gue, gue, gue juga saking seneng abek kue. <lWhen> Bersudi ya Rasulullah, pengeraan gue yuk, merku aksiem, cewong nggak pinter nengonot, <guluh> <guluh> jadi gue makan itu aku sihir apa tuh, nuran nomor loro mateni lampu, bener aku nangan, nak mangan mau sapor, bor. Jadi tetapi beberapa ganjali, mau aku piring, biasa dok gelundangan, <guluh> <guluh> paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya nabi, yaitu wong barat, jilat tengah, ngamali nga semburu bicara, sanir-sanir yang barat-barat ya itu nabi, nabi, wali, kiai itu mesti nih berlaku-laku yang kudu rapati masuk akal tapi udah dianggap terus rasional, ya. <tuhkan> karena kaya. Kaya. Karena Maretin, gak rasional karena kalau orang marah tidak ngamal, malah gak punya apa-apa dia dia nyanyi rantok akhiratnya -akhir jawab hasil akhirnya nabi ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekas itu yang terkenal disebut ini adgantum munduriyati biwadin yang berhenti cari in intervedikal makar. Siti Hajar di Mekah, hamil ketika hamil itu ditinggal. Nabi bro, ayah om kurang ajar, uang bocor hamil tua ditinggal. Balik juga ke Tenggara, tablet nemen-nemen hamil tua ditinggal. <terusik> Iku sanatena, Ibu Yordan, tanah terapi, bro, ini enggak bocor, hamil <terusik> <terusik> <terusik> tua. Eh, umur anak ngomong, nah, akhir kiai nabi mesti di sisi, enggak masuk, uang um bocor hamil tua malah ditinggal ditinggal nenggone biwadin giri tisar in inda besikal mukharam neng daerah singtan <tuh, tuh>, ya. ya, tapi mancing ngetes tawakal nak tawakal neng daerah makmur rapati kroso, tawakkal tenang nenggone padang nengok pas akhirnya nengok, apa ditinggal mau dunggok dan robin niat kantung mingguri adi biwadin giri tisar in inda besikal mukharam robbanal musola fat al-afidatam nengok minat Nabi nanti ibu mereka kembali ke Palestina ya kembali ke mudi Palestina kembali ke Palestina saatnya Syaidah Hajar melahirkan jadi usian terkenal secara sejarah ketika Syaidah Hajar berding lagi orang-orang bujoni orang-orang banyak Melayu ngalor ngidul, bolak balik orang-orang banyak Melayu yang ngolong itu terkenang dari Saibenasovano Walmarwa pas Melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali tidak dapat air terus Tungkai saya Ismail pas kecet-kecet niku malah ngetono air sing dikenang jadi air noko jam-jam. Dia di kamar atau ngecor sak ini kados ruangan yang di dekat gapah sampai saiki dikenal hijir Ismail. Barang misra untuk gede, Nabi Ibrahim tenangnya teka menesati pas Kamil Tua ditinggal gede teka dame. Hahaha Nanti mah, Nanti kegege dek temen-temen orang Kamil Tua bodohnya di Nibel Benio, atal niru Ibrahim lho raper gomotim biaya itu. Akhirnya Ketika Ismail rontok gedeniku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya, bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam, mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah, buat wa'id, ibrahimul, minal ba apa? Ba Ismail. Diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti nampak am. am jadi jadi tinggal fondasinya saja sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi makanya sila Quran bukan yarfa jadi dasar Nabi itu sudah ada ketika Ibrahim namun namun yarfa hanya ngangkat ulang dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu nganggu panjatan ya nganggu panjatan soal jawab ngangguk tataan lah tataan ini sih dikenal jadi makam nopo Ibrahim mereka ingin tinggal bareng-bareng Nabi Ismail nganggir tataan ketika bangunan wali tinggi Nah maka ngawih ada orang itu nganggir nge-raunan itu berpengkir Gilem-ragelem tataannya ya waduh lah itu terus dimakam nama Ibrahim, mereka orang-orang pohon nama kan, Paham ya Nggak terus dibangun kan itu ngobang Desain kabas setinggi itu nganggir anggot tataan kan buatan sah Betul. Sing dikenang wa'idya fariburayimul ko'aida menalbaitin apa Ismail Lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun, sehingga yes. lahir bangsa med, Mekah. Muda, mau Wong Yahudi gue ya pinter tapi goblok. pinter mereka mereka Wong Wong turunan Nabi, sehingga semua Nabi mesti satu dinasti Yahudi. Saja ini termasuk Nabi Muhammad, ya yes, termasuk. Ketika ono informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab, itu Wong Wong Nasrani Yahudi setuju. Mereka rakel iya Mereka anak kau bangsa Arab artinya turunan Ibrahim ya terima sepupu Mereka orang Yahudi, yahuda bin yakub bin Eshak, bin Ibrahim Ujung-ujungnya Muhammad, ada Ismail, ada iya Setuju Nah ketika setuju itu wong mungkin tak kenangan Orang Yahudi di Medina yang meramek nak bakal ape yang nabi akhir zaman wong Yahudi, wong Nasrani di Palestina yang rame no yang ada akhir mau popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa di Um Yawji, di bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Talib ke Sam. ketika masuk perbatasan sama, mesti pendeta ibu Abu Talib, jangan masuk ke Palestine nanti ponakan kamu dibunuh ora, ini anakku itu dalam tareh-tareh itu detail sekali. Aku tahu ini aku sopoh, anakku. Ini anak saya. Orang-orang lah, ibu anak. Tapi aku orang nara anak-anakku. Aku itu untuk informasi akurat, kok kitab-kitab langit. Nah calon Nabi akhir zaman, Bapak mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin anak, -anak. <laughs> <laughs> Itu detail sekali, itu pendetul. Ngomong-ngomongan apa? Ya, ini ponaanku ya. Bapak mati zaman yang kandungan terus dibalik wabena katifahi khotamu nubuwa nenggone sini, bagian sini katifahi kitarah bahasa Arab ini wantan khotamin nubuwa ya yaudah kamu pulang saja buta oleh pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi dibawa pulang itu Nabi itu seumur rolas ketika Nabi umur 0 tahun, 0 tahun pokoknya masa-masa gagah-gagahnya -gag ganteng-gantengnya Niku dagangan duit mitra kalian khotijah kalian sinta Khotija itu perempuan saudagar kaya ini rumah nantana dan Bencaman ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama betul. Khotija mulai iman ini mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah nabuk bakar tidak mungkin foto podo, podo awaluman amanah yara ibu bukai Hero last tahun harus ngerti. nah itu calon Nabi ditambah Khotija Khotija ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu disini mesara, mesara jeneng lana kita orang arab mesara jeneng lana ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuah gini ku tuzil luhul goma matuti uhus shaha'id fadjiri ujabi nilai liyud dawari ketika mesara perdagangan antaranya sami palestina sampai putih, mekah tapi perjalanan muhammad wajaniku niku aneh. ngomong kepanasan deh, ini dikawal kalian apa? menduk terus nak juga dengan arah-arah yang jenenge iup-iupannya itu anut arahnya itu Muhammad terus dari kata orang-orang yang menyebut Allah Nabi Akhirah dan itu ciri utama nih min Walabi Ismail Walabi Ismail yang sangat ganteng mulai disik ciri utama Nabi itu ganteng jadi kalau mau elak keriting besok ya orang yang